siapa kau itu? <kuh> Halo. Ada CS CS mau main? Imam lapar. Slot nggak? Slot slot slot. Ada ada ada ada. Ini imam. Ada, ada bang. Assalamualaikum. Imam, ya. imam maaf ya. Imam. Terima kasih kejalam untuk raya. Terima kasih banyak bang. Imam kasihan. Imam nggak apa apa. Aku kau eh, dulu ya. Eh. Aku main aja. lagi nub lagi. Maaf. Eh aku main aja. Nggak apa-apa. Main aja. Main aja kak. Oh, oh, kan kan hmm, nah, emang lupa Emang, emang mau gitu, kan gitu, ini cuma di rank anjir. Imam aja MVP, apalagi gua gitu kan? Aku <laughs> dua kali, guys. Gua jangan pernah gue gue gue gue gue gue gue gue gue Bang gue bang. gue aja gue gue gue gue gue gue gue gue gue Baik hati, ria, dan bunga tumbuh. hai gua. main aja. Hai, kalau enggak tau malu mah, <laughs> <laughs> <laughs> bener juga sih. Keren, siap cs. Ada yang diam dulu, ini Nah, ya, yeah. meninjau dia fc. Oh iya, Waterpark, pak, wader. Sorry, udah ada yang Gua Wader, ini habis toilet, guys. Maghreng. Avior Bang Iya Alamat ya yakin tahun Imam. Ya udah pergi, Imam. Parah banget. Ini cok si JJ. Sabar sedak pasti. JJ parah banget. DJ parah, parah banget, abis ini pukul aja, cok. Pukul dadanya, cok. Wah, anu ibu ya. Pukul kukul, cok, biar muta darah. Ay, ibu kah? Siapakah imposter malam ini? Kita tanya-tanya, tibis. Ah, jangan di band, eh, jelanya. Apislah, ah, aku lupa aku, aku, aku. Parah banget, cok, DJ. Report, report, report. Lihat tuh, aku 920, 60, 61 persen. Wow, fantastis. Fantastis jika kamu tidak bisa melakukan kedua-duanya.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 ada rontu. Nomor satu nomor satu siapa nomor satu? Satu tim telah melakukan rispek pada hero ini. ada Soalnya jelanya kontrak darah cowok nggak bisa. Respect respect dulu Gus. Gus Gus respect. respect Eh bye bye belakang ada poni bye Entah, kayaknya coba. coba ada? tadi ada, tadi ada. ada tadi ada, ada yang bokap kenapa ya? aduh anji wadah ciptaan. Wadah Aku pake, aku nge aja Ya udah troll aja gitu <laughs> loh <laughs> Jangan dia! Oh, butuh Tidak. aja No. Uh, uh, aja aku pikir di aku Eh, gua main apa nih? Oh a oh. oh, game Boss, oh, oh, oh, boss, oh, fighter oh. lah, saya oh. tau Aku coba pake sekali aku. aja, main lah Gua dari tadi gold land, tiba-tiba kepikir pikir gold dad, masih izin gua Lah, lah, lah, boss, boss, aduh boss Bos sehat, boss Bos, bos aku gak bisa main ini, bos. Bukan Gak aku, enggak. bukan aku. Siapa yang ngebanned <gak> tadi Jelas. Anjela, paling, paling air itu tadi. Tulisan guys ada Gue udah paling takut sama dos, dos, <tuk <tuk dos, Aku satu, satu, guys ya. odet Odet odet traher juga hero Oh kita oh, di buff ya, oh, oh, di buff. buff Angela Angela yeah. Angel, Angel kena nerf ya gua save di sini ya guys ya. Oh. Kalau ya. ya. oh, enggak kita pernah dua kali kalahnya kuat. Kayaknya enggak kan gue kan nggak kan kan dianggap di sini. Itu. pengen uh, her kambol orang? Apa? Oh, oh, yang itu. Kan itu. Itu. Cari jawab-jawab jom jawab, jom jawab, jawab, jawab gua guys dari tadi. Oh parsiatang. Oh parsiateng. Parsiateng catat-catat-catat. Ayo Dexter. Waktunya hmm? ya, kita agak hard, hard, ya. hidup lebih ya, si, Kalau si, kamu ya ngapain, ya? ya? Kalau itu yang jelas, ya. Dia, dia. dia chat, ya. Udah sih, apa-apa. Soalnya, aku oh, Johnson. order. Oh, hidup ini berat, ya, guys. Ya, hidup ya. ini parkour, burung ke depan, guys. ya ternyata ini dia bebannya nampak sini dua orang gimana <gifat> <gifat> cok gue di xp aja ga kenyang gua farming oh lu di xp jos iya cokdo aduh aduh enggak mau di xp ya, ya, ya. capek gua aku berspek musuhin ke capek baru kecil banget halo halo ada gak ada CSA ada, CS, ada ada jess ada jess ya, ada jess Parsia. inisiatif Terusuraka. bagus Parsia Terusuraka. terbang Terusuraka. ke blubah kalah retri baiknya kejauhan <laughs> <laughs> santai-santai-santai ada turut turut turut I'm young guys. Okay. Itu guys, guys Bang Aku Tior. mau ban ini Ania. To be turut turut turut turut turut turut. Aku mau pakai aja Halo lemot ya. Indala. Kongres suami eh Onik menang loh guys tadi Onik. Indala. Wah Gustian udah aman, alhamdulillah, Wasyukurillah Adi mah tiga hari live juga udah langsung full ya, Baya. Turut-turut, Baya tiga hari live juga udah aman. Tiga hari live aman, sip. Oh ya? Mana ada? Oh enggak kah? salah, aku guys salah. Ini kok ada giniannya? Oh gini kak. The enemy is picking. Sanjo. Dah. Benejilah, Angela, ben Angela, ya. Gue udah ben ah, Ibu, ah, yes, yes, aku mau pake Angela. Please, please, aku mau bayar apa? Aku, aku bayar apa? Aku bayar Halo? Yes! Biar apa? pusing kepala, apa? kena mental ya guys ya Yes, Aku dapat Angela guys, bayar Eh, kata Kak Ora gak boleh first pick support loh ya yeah, kasih hasil masih kecil guys motor belum, belum gede belum turut turut turut turut turut turut turut turut turut turut turut omg omg omg omg life, <manyain> life is hard sometimes turut turut Nah gini, eh baik kok nggak ada suaranya ya guys baik. Ada sayang ada. is Oh ada kah? Ya. Tetap belajar siapa Ando Ando. Kok slow mode ya? Slow mode. Selamat bayar. Halo. Hari-hari sejuk. Waalaikumsalam Ron. Jus gas. angela dilepas partian bercanda bisa Halo, nih aku gendong lo. pake eh thank jadet you first telurnya juga. nah ini aku gak kaget soalnya muncul nah kaget aku ada tiga thank you tiga telur aku sonic jalur mami mommy by ya jadet ada, guys bisa ifposed masih kecil aja tangan gua. sonic aku kilo sonic kilo dulu, guys. dan itu pemujarek aku pemujarek Oh. Oh. Oh, you Anastasia oh. eh, Thank you Anastasia sembilan thank you, telur, bulat-bulat bulat-bulat. Mati. Waalaikumsalam. kagak dengeran. Masa sih? Bukan, bukan, bukan. Cuma Dan dua 9. Oh, yes. iya, ya. Orangnya apa, guys. Apa? Baik, Anastasia Kaha. Ya, aku aku jarang. pernah lihat bay aku pernah lihat Oh iya dia ngefans sama Bae loh. Iya loh, bikin aku insecure guys, banyak banget fans Bae ya. Iya, <laughs> banyak loh Kak oh, Josh fans Baey. Ran Mampus Oh Nando, sorry. bukan Rando, Nando ya. Dan Yodet halo Lawak Boy. Nando. Capek gue. Gede menurut. kah? <laughs> Apa, Apa tuh? Anita udah capek aja. Oh. Eh, oh Ando Ando G